Bawah sinar pelampung air laut bergelora berayun ayun ombakmu. Bawa sinar Ulang pun Nama Hati susah Jadi senang Si miskin pun Yang hidup selama Sertamu nih pemandangan di bawah sinar bulan purnama, hati susah jadi senang. Si miskin pun yang hidup. do bending menghias langit hijau pemandangan alam dunia serta muni pemandangan oh di bawah sinar Bulan bulanan, hati susah jadi senang. Si miskinku yang hidup sengsara semalam hidup bersu. Si miskin pun yang hidup sengsara, semalam hidup bersuka. Terima kasih.